Anda tidak akan pernah belajar sabar dan berani jika di dunia ini hanya ada kebahagiaan. Helen Keller Hidup adalah proses terus-menerus memperbaiki diri. Asma Nadia Perjalanan seribu mil dimulai dengan satu langkah kaki. Lao Su Kegagalanlah yang memberi Anda perspektif yang tepat tentang kesuksesan. Ellen DeGeneres Seratus kegagalan tidak akan menjadi masalah jika satu keberhasilan dapat mengubah takdir dunia. Arthur C. Clarke, hanya ada satu hal yang membuat mimpi tidak mungkin tercapai, ketakutan akan kegagalan. Paulo Coelho, sulit untuk gagal, tetapi lebih buruk tidak pernah mencoba untuk berhasil. Theodore Roosevelt, Hidup adalah sebuah film tuliskan akhir cerita yang Anda inginkan tetap percayai. Jim Henson, hanya mereka yang berani gagal, bisa mencapai sukses besar. Robert F. Kennedy, hanya karena kamu gagal sekali, tidak berarti kamu akan gagal dalam segala hal. Marilyn Monroe, hari ini adalah kesempatan untuk membangun hari esok yang diinginkan. Percaya diri adalah rahasia nomor satu dari kesuksesan. Keyakinan adalah kunci yang menjadi faktor utama dalam sebuah keberhasilan. Hidup tak akan menjadi beban jika kau bisa menjalaninya dengan ikhlas. Bersiaplah dalam kesunyian dan biarkan kesuksesanmu membuat kebisingan. Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia. Arti hidup adalah waktu tak ada yang lain. Masa depan adalah milik Anda yang telah menyiapkannya dari hari ini. Mimpi tidak berguna kecuali kamu mewujudkannya. Seorang mungkin jatuh berkali-kali tapi dia tidak akan gagal sampai dia mengatakan bahwa seseorang mendorongnya. Elmer G. Letterman Masa depan adalah milik mereka yang percaya akan keindahan mimpi mereka. Eleanor Roosevelt, ubah hidupmu hari ini jangan bertaruh pada masa depan. Bertindaklah sekarang tanpa menunda. Simone de Beauvoir, akhiri pekerjaan hari ini dengan baik untuk mencapai kesuksesan yang diharapkan. Masa lalu tidak bisa diubah dan masa depan masih ada di tangan Anda. Lakukan sesuatu hari ini yang akan membuat dirimu berterima kasih di hari-hari mendatang. Kegagalan ada bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipelajari. Kehidupan yang besar dimulai dari mimpi yang besar. Satu ons tindakan sama berharganya dengan satu ton teori. Sang juara percaya kepada dirinya sendiri bahkan ketika orang lain tidak percaya. Anda menghalangi impian Anda ketika Anda mengizinkan ketakutan Anda tumbuh lebih besar dari keyakinan Anda. Jika Anda menetapkan tujuan Anda sangat tinggi dan itu gagal, Anda akan gagal di atas kesuksesan orang lain. James Cameron Jangan menilai saya dari kesuksesan saya, nilai saya dari berapa kali saya jatuh dan bangkit kembali. Nelson Mandela setiap kesulitan, setiap kegagalan, setiap sakit hati membawa serta benih manfaat yang sama atau lebih besar. Napoleon Hill, Kelemahan terbesar kita adalah bersandar pada kepasrahan jalan yang paling jelas menuju kesuksesan adalah selalu mencoba, setidaknya satu kali lagi. Thomas A Edison Sukses berasal dari kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan antusiasme. Winston Churchill, siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Albert Einstein, bekerja keraslah, bermimpilah lebih besar, dan jadilah yang terbaik. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini apa yang kamu inginkan pasti bisa kamu dapatkan asal sabar usaha dan ikhlas dalam doa pendidikan yang baik adalah fondasi untuk masa depan yang lebih baik alam sebagai sarana pendidikan dan bukan cuma petualangan pendidikan memang tidak menjamin sukses tapi tanpa pendidikan kehidupan ini menjadi lebih sulit tujuan utama pendidikan bukanlah pengetahuan tetapi tindakan Menjadi cerdas dan berkarakter adalah tujuan utama sebuah pendidikan. Pengetahuan akan memberimu kesempatan untuk membuat perbedaan. Pendidikan melahirkan kepercayaan, keyakinan, melahirkan harapan-harapan, melahirkan perdamaian. Pendidikan seyogianya tidak sekadar mengajarkan pengetahuan, namun semestinya juga mampu merangsang perkembangan ke arah yang lebih baik. Pendidikan adalah seni untuk membuat manusia makin berkarakter. Tujuan utama dari pendidikan adalah mengubah kegelapan menjadi sebuah cahaya. Pengetahuan adalah mengetahui bahwa kita tidak dapat mengetahui. Ralph Waldo Emerson Metode pengetahuan yang sebenarnya adalah eksperimen. William Black Pengetahuan adalah cinta dan cahaya dan visi. Helen Keller Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok, belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Mahatma Gandhi, akar pendidikan itu pahit, tapi buahnya manis. Aristoteles, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Nelson Mandela, tanpa pengetahuan, Tindakan tidak berguna dan pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Abu Bakar, jangan pernah membiarkan hari yang sudah lalu menyita hari kamu. Richard H. Nelson, investasi dalam pengetahuan menghasilkan bunga terbaik. Benjamin Franklin, pendidikan adalah kemampuan untuk mendengarkan hampir semua hal tanpa kehilangan kesabaran atau kepercayaan diri. Robert Frost, perilaku manusia mengalir dari tiga sumber utama, keinginan, emosi, dan pengetahuan. Plato, kuncinya terletak bukan pada bagaimana kamu menghabiskan waktu, namun dalam menginvestasikan waktumu. Stephen R. Covey, gunakan setiap menit yang ada dan setiap jam akan menjadi sangat berharga. Lord Chesterfield, saat ini sama seperti saat-saat yang lain merupakan waktu yang berharga jika kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang ada ralph waldo emerson satu tahun dari sekarang kamu akan berharap telah memulai sesuatu pada hari ini karen lem kamu tidak akan pernah menemukan waktu untuk segalanya jika kamu menginginkan waktu kamu harus menyediakannya Charles Brookstone, waktu untuk bertindak adalah saat ini tidak ada kata terlambat untuk melakukan sesuatu. Carl Sandberg, sampai kita bisa mengatur waktu, kita tidak bisa mengatur hal-hal lain. Peter F. Drucker, sebuah tugas berharga yang diselesaikan dengan sukses jauh lebih bernilai dibandingkan dengan ratusan tugas yang baru rampung sebagian. Malcolm S. Forbes, jangan habiskan waktu untuk dia yang hanya melihatmu sebagai dirimu yang lalu jika dia tak mampu menerima masa lalumu, lepaskanlah dia. Waktu terus berjalan, belajarlah dari masa lalu, Bersiaplah untuk masa depan, berikan yang terbaik untuk hari ini. Waktu yang kamu gunakan untuk belajar tak akan sia-sia semua akan terbayar dengan hasil yang akan kamu terima. Selalu belajar hal baru. Jangan menyia-nyiakan begitu banyak waktu untuk memahami hal-hal yang telah kamu ketahui. Orang yang tidak memanfaatkan waktu secara optimal mirip dengan pribadi yang menyia-nyiakan hidupnya. Pengalaman mengajarkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik, dan waktu mengajarkan kita untuk menghargai pengalaman dengan sebaik sebaiknya. Jangan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan hal yang baik, jangan terus bertanya apa yang mungkin terjadi, beranikan diri. Jangan buang waktumu untuk orang yang tak punya waktu untukmu temukan orang yang berpikir waktunya akan terbuang jika tak bersamamu. Penyesalan yang tak berguna adalah menyesal karena telah menyiia-nyiakan waktu gunakan waktumu dengan untuk hal yang bermanfaat. Waktu adalah modal utama maka berbahagialah bagi siapaun yang pandai mengatur dan memanfaatkan waktu. Hanya ada satu kebahagiaan dalam hidup, yaitu mencintai dan dicintai. Cintaku padamu layaknya jumlah pasir di bumi, tak terhingga. Biarkan raga yang terpisah, bukan cinta kita. Aku tak merencanakan untuk mencintaimu, tapi aku bahagia karena telah melakukannya. Cinta merupakan sesuatu yang indah. Ia laksana sebuah lukisan di awan, cerah membingkai ufuk senja. Cintailah apa yang kamu miliki dan milikilah apa yang kamu cintai. Duduklah di sampingku, akan kuceritakan segalanya kecuali perpisahan. Sejauh apapun jarak kita. Aku dan kamu akan tetap dekat di dalam doa. Aku butuh kamu seperti jantung butuh detak. Aku cinta kamu, itulah kata yang selalu ada dalam hidupku. Seni cinta sebagian besar adalah seni ketekunan. Albert Ellis Cinta adalah apa yang kamu alami dengan seseorang. James Turbert Mencintai dan dicintai berarti merasakan matahari dari kedua sisi. David Fiskot, cinta adalah bunga, kamu harus membiarkannya tumbuh. John Lennon, cinta adalah tindakan memaafkan tanpa batas. Beyonce, cinta itu seperti angin, Anda tidak bisa melihatnya tetapi bisa merasakannya. Nicholas Park, Terkadang cinta berarti rela melepaskan saat kau ingin mendekapnya lebih erat. Melissa Marera, suara termanis dari semua suara adalah suara wanita yang kita cintai. Jean de la Breuer, cinta bukanlah sesuatu yang kamu temukan cinta adalah sesuatu yang menemukanmu. Loretta Yon, bukti terbaik dari cinta adalah kepercayaan. Joyce Brothers,